Halo teman-teman selamat datang kembali di video saya Kali ini saya akan membahas masih tentang seputar tombol home iphone XR Yang pada video sebelumnya saya akan jelaskan tentang tindakan khusus di tombol utama pada iphone XR Agar bisa mempermudah pemakaian pada hp tersebut Sebelum lanjut ke video jangan lupa di subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang dan membuat video tutorial lainnya baiklah caranya cukup mudah ya teman-teman yang pertama kita masuk ke pengaturan lalu kita masuk ke aksesibilitas, lalu kita masuk ke sentuh lalu kita klik assist tab talk ya teman-teman nah di sini ada tiga teman-teman jadi yang pertama ketuk satu kali Yang kedua ketuk dua kali Dan yang ketiga tekan lama Ini kegunaannya agar teman-teman tidak perlu lagi masuk ke menu Jadi langsung cukup melakukan perintah ya teman-teman Mari saya contohkan teman-teman Tapi ini buat sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya Kalau saya sih seperti ini teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman coba mari kita contohkan teman-teman kalau ketuk satu kali dia bakal tampil ke menu utama ya teman-teman kalau ketuk dua kali dia langsung melakukan jepretan layar ya teman-teman mari kita contohkan nih seperti ini teman-teman kalau ditekan agak lama dia langsung masuk ke pemberitahuan ya teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman Apabila ada salah kata Mohon saya minta maaf ya teman-teman